Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua, yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga, yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020.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 6 of Swords ataupun 6 pedang. Untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori kesehatan. Di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan suatu keberuntungan di dalam kategori kesehatan, di mana di sini seorang cancer mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan dukungan, serta mendapatkan respon yang positif dari sebuah keluarga, yang dimana seorang Cancer disarankan untuk menjaga kesehatan, yang dimana seorang keluarga ataupun seorang pasangan memberikan suatu masukan kepada seorang Cancer agar selalu menjaga kesehatannya di bulan November tahun 2020, dan di sini juga digambarkan seorang pasangan akan selalu berada di dekat Cancer ketika seorang Cancer membutuhkan seorang pasangan sehingga di sini seorang Cancer akan merasa tenang, nyaman, dan tidak mendapatkan suatu masalah beban pikiran. Di dalam kategori hubungan asmara dan disinilah sangat berpengaruh yang positif kepada kesehatan seorang cancer di bulan November tahun 2020. Dan di disini juga bisa digambarkan seorang cancer belajar dari pengalaman hidup, yaitu pengalaman masa lalunya tentang kategori kesehatan. Sehingga di bulan November ia akan lebih memperhatikan tentang kesehatannya dan ia akan menjaga kesehatannya. Dan untuk support energinya adalah. Page of Secara umum, page of soul itu diartikan seorang anak ataupun sebuah keluarga. Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan, yang dimana selalu didukung dan didoakan oleh seorang anak, sebuah keluarga, dan seorang pasangan yang sangat berdampak positif kepada kesehatan Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The moon. Secara umum, The moon itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan, kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, kemungkinan yang akan diraih, kemungkinan yang akan digapai, dan kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan. Jadi, jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yang mendapatkan keberuntungan, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi yang didapatkan oleh seorang Cancer di bulan November adalah, ia akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang mana mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Dari sebuah keluarga dan dari seorang pasangan yang berdampak positif kepada kesehatan seorang cancer di bulan November tahun 2020 Dan untuk kartu zodiak yang kedua yang bakal beruntung adalah Two of cup Ataupun dua piala untuk zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan yang dimana seorang Pisces akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ataupun melangkahkan hubungan ke jenjang yang lebih serius jadi untuk Pisces yang di di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan pasangan di bulan November akan bertemu pasangan di bulan November. Dan akan membuka hati kepada seseorang di bulan November untuk mengisi hatinya yang kosong, dan jika seseorang yang sudah berpasangan dalam kategori pacaran ataupun pendekatan, ia akan melangkahkan kaki ataupun ia akan mencoba ke dalam hubungan yang lebih serius, yang dimana memiliki komitmen untuk membangun sebuah keluarga. Dan jika seorang Pisces yang sudah berkeluarga di sini menggambarkan seorang Pisces akan... Mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yaitu mendapatkan keturunan, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan kasih sayang dari seorang pasangan. Pisces sendiri dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umum, page of one itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang pisces mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang pertama. Seorang pisces yang single adalah. Ia akan mendapatkan hubungan asmara di mana ia menginginkan ataupun memimpikan seorang anak dari seseorang pasangan. Dan jika sudah berpasangan, ia akan memimpikan seorang anak sehingga hubungan akan ia bawa ke dalam jenjang yang lebih serius. Dan jika sudah berkeluarga di sini seorang Pisces akan mendapatkan keturunan yang dimana keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara. Dan jika kartu Demun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua yang bakal beruntung di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Pisces adalah seorang Pisces beruntung di dalam kategori hubungan asmara yang dimana support energinya adalah dari seorang anak. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah. Ten of sword, ataupun sepuluh pedang. Untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Yang dimana di keberuntungan di sini ia dapatkan di dalam kategori kesehatan, di sini menggambarkan seorang Scorpio yang dulunya mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang ia percayai, yang ia sayangi di dalam kehidupan, sehingga di sini seorang Scorpio mendapatkan kesehatan yang menurun ataupun mendapatkan beban pikiran kekecewaan di bulan sebelumnya yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Namun di bulan November tahun 2020 seorang Scorpio mampu bangkit, mampu move on dan mampu merintis kembali apa yang telah hilang dari dirinya sehingga di bulan November ini seorang Scorpio mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang dimana seorang Scorpio mampu untuk memotivasi diri sendiri agar move on dan bangkit lagi sehingga meraih kesehatan yang sangat bagus dan bisa bekerja secara fokus. Dan disini juga bisa digambarkan seorang Scorpio akan bekerja secara sendiri, mendapatkan kesehatan dengan cara sendiri tanpa mempercayai orang lain lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak ataupun sebuah keluarga. Jadi di disini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang dimana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak yang bisa dikategorikan anak Scorpio ataupun anak saudara yang merupakan keluarga Scorpio sendiri yang berdampak positif kepada kesehatannya. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kedepannya kepada seorang Scorpio di bulan November adalah ia akan mendapatkan keberuntungan yang dimana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak ataupun dari keluarga Scorpio yang berdampak positif kepada kesehatannya. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah. Ace of One. Untuk zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Aquarius. Dan di sini bisa dikategorikan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan November adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mencoba peruntungan yang sangat bagus di bulan November di dalam kategori karir yang bertujuan untuk menunjang kehidupan keuangan. Lebih meningkat di bulan November tahun 2020, Es paling itu disimbolkan dengan permulaan ataupun ingin memulai hal yang baru. Jadi di sini bisa dikategorikan juga seorang Aquarius mendapatkan awal mula ataupun mendapatkan permulaan di dalam kategori pekerjaan yang dimana hasilnya akan sangat bagus dan sangat maksimal kepada keuangan, kehidupan dan pekerjaan Aquarius sendiri. Dan di sini juga bisa kita simpulkan bahwasanya Aquarius memilih satu jalan yang dimana jalan itu adalah jalan yang terbaik kepada seorang Aquarius sehingga di sini mampu menentukan pekerjaannya, mampu menentukan karirnya yang lebih bagus di bulan November dan di sini keberuntungan akan ia dapatkan di bulan November di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan keberuntungan di dalam kategori pekerjaan, di mana seorang Aquarius memilih jalan ataupun mengawali karir yang baru yang sangat berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya. Dan di sini juga seorang pasangan akan mendukung secara seutuhnya dan sepenuhnya atas tindakan Aquarius di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya di bulan November adalah seorang Aquarius mendapatkan Keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang tampak positif kepada keuangan, kehidupan dan di sini seorang pasangan akan mendukung seorang Aquarius secara penuh dan secara ikhlas sehingga Aquarius mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan di bulan November tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal beruntung di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan Kemudian Pisces mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara, kemudian Scorpio mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan, kemudian Aquarius mendapatkan keberuntungan di dalam kategori pekerjaan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang bakal beruntung di bulan November tahun 2020, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.